Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Berjumpa lagi dengan saya, Soleh, masih di Fatih Channel Saudara sekalian Yang akan kita bicarakan kali ini adalah Bagaimana cara mengatasi Grogi saat kita berceramah Atau saat kita berbicara di hadapan umum Grogi atau gugup Itu adalah sesuatu yang manusiawi Sesuatu yang wajar yang dialami oleh setiap orang di awal-awal melakukan segala sesuatu itu pasti mengalaminya ditandai dengan gemetaran apakah itu fisik kita tangan kita, misalkan kaki kita atau suara kita juga bergetar itu salah satu tandanya dan juga keluar keringat keringat dingin itu ya biasanya meskipun ber AC meskipun uh, udara di ruangan itu sejuk tapi keringat tetap keluar itu menandakan kita grogi nah grogi ini disebabkan oleh apa? ada orang yang mengatakan begini grogi karena banyak orang itu menurut saya sesuatu yang tidak tepat grogi itu muncul bukan diakibatkan oleh banyaknya orang di hadapan kita tetapi pikiran kita mengatakan bahwasanya banyak orang yang memperhatikan kita meskipun di hadapan kita tidak ada Siapapun, Saya beri contoh atau fakta begini Bagi Anda yang pernah mengalami menjadi seorang penyiar radio Ketika bersiaran, masuk ke ruang siaran Di ruang siaran itu kita hanya seorang Tidak ada orang lain di situ Kita hanya ditemani oleh mic besar di hadapan kita Tidak ada orang, bahkan kedap suara itu Ketika kita ngomong salah pun, yang di luar Kalaupun ada orang itu nggak akan mendengar tetapi meskipun nggak ada orang tetap aja di awal-awal seorang penyiar radio tampil itu gugup ada gemetaran atau mungkin keringat keluar karena apa? karena dalam pikiran sudah disetting bahwasanya banyak orang yang memperhatikan kita mungkin di rumah masing-masing di depan radionya masing-masing nah jadi gugup itu muncul bukan karena faktor banyak orang di hadapan kita tapi dari pikiran kita yang mengatakan bahwasanya banyak orang yang memperhatikan kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ini adalah yang paling jitu dan ini paling umum. Yang pertama untuk menghilangkan gugup atau grogi saat kita berbicara di hadapan umum atau saat kita berceramah yaitu banyak tampil. Penampilan pertama kita masih 100% gugupnya. Penampilan yang kedua itu akan sudah turun Rasa grogi menjadi 90% Penampilan ketiga menjadi 80% Dan seterusnya Lama-lama Dengan seringnya kita tampil Atau kalau, kalau dalam penerbangan mungkin jam terbang Itu rasa gugup akan hilang dengan sendirinya Rasa grogi akan hilang dengan sendirinya Jadi untuk hal yang pertama ini Manfaatkan setiap ada event Jangan pernah Takut untuk tampil Karena itu akan menjadi bahan Untuk kita Untuk menjadi penghilang rasa grogi Semakin sering tampil Rasa grogi akan semakin mengecil Manfaatkan seluruh momentum Atau seluruh kesempatan yang ada Untuk kita berbicara di hadapan umum Jangan begini Ah malu ah takut salah dan sebagainya Kalau jarang tampil Rasa gugup nggak akan hilang-hilang Terus akan muncul itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana nih? Karena ini kita baru sedikit tampil, bagaimana untuk minimal mengurangi rasa gugup? Yang harus kita lakukan adalah menguasai materi secara utuh. 100% materi harus kita kuasai. Jangan pernah kita tampil materi yang belum dikuasai oleh kita. Itu akan tambah gugup itu. Kalau materi sudah dikuasai, itu rasa gugup sedikit akan terkurangi dengan penguasaan materi kita. Rasa pede akan mulai muncul. Gugup akan dengan sendirinya agak menurun seperti itu. itu kuasai materi. Dan masih bertalian dengan materi, carilah materi yang menurut kita itu adalah materi terbaik yang jarang orang lain bahas yang apabila kita sampaikan kepada orang banyak, mereka akan aneh mendengar ini. Dengan merasa keyakinan seperti itu, kepercayaan dalam pemikiran kita bahwa ini materi aneh, itu akan muncul rasa kita ingin menyampaikan. Dan itu, rasa ingin tampil, itu akan jelas mengurangi rasa gugup kita. Kalau yang gugup itu nggak mau tampil kok, malas untuk tampil itu. Karena apa? Karena rasa gugup itu. Jadi bagi orang yang sudah tidak sabar ingin tampil, ingin menyampaikan, itu berarti itu sudah memiliki rasa pede dan rasa groginya itu, itu sudah turun. Jadi yang kedua adalah materi harus dikuasai dan juga carilah materi yang menurut Anda aneh, yang menurut Anda itu jarang orang berbicara, jadi tatkala Anda sampaikan, orang lain akan Aneh mendengar itu. Itulah, saudara sekalian, dua hal yang itu akan bisa mengurangi rasa grogi kita, rasa gugup kita, ketika kita berbicara di hadapan umum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.